Apa arti sianosis pada anak? Jika Anda menemukan atau Anda merawat pasien anak di mana ada keluhan kebiruan atau sianosis, maka perhatikan pada saat anak tersebut menangis. Jika Sianosisnya berkurang, maka kemungkinan ada masalah yang berhubungan dengan fungsi paru-paru atau pernapasan. Tetapi jika sianosisnya bertambah, maka ada kemungkinan berhubungan dengan masalah fungsi kardiovaskuler atau fungsi jantung. Jika Anda di rumah, segera konsultasi dengan dokter Anda.